Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa mawala. Pada kesempatan ini, insya Allah, kita akan melanjutkan belajar bersama bacaan pada buku Ikhroh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 J J J Sekarang, silahkan mengikuti bacaan di belakangnya ya Kita mulai A J J S, A j j a a t ta j j s s b b j j b b j j, j. S. S. s s s a a j j j, j. j. A, a, b, b, j, j, a, a, s, t, t, a, j, s, j, j, j, j, a, a, j, j nah sekarang coba dibaca sendiri kita mulai ya J. Hai ah ja ah ba Masya Allah dan sekarang kita akan evaluasi bacaannya tanpa melihat buku Iqro perhatikan huruf-huruf yang akan muncul berikut ini kita mulai ya. Ja. Ah. Ja. Ja. Ta. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja Ja Ah Ja Ja Ah Ba Ja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 Jazakumullahu khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh